Hi guys Hi guys Hi Rico Belum mandi dan belum mandi ya siap. Oh bang Rudi, ya Entah. Konyolnya kayak babi. Hai host, bye host. Eh, kok gitu mang Yen? Kok gitu? Kok gitu mang Yen? Nonton pembukaan Piala Dunia emang kapan gitu? Kenapa nggak mau balagen nih? Nanti mau balagen ya uh, abis maghrib kayaknya. Bye madam. Ini apa lah orang datang-datang datang? bye bye bye gitu. Gak main mau balagen nanti nanti abis magrib ya. Mules mau cari inspirasi dulu cunah. Kenapa sih orang pada kenapa dah? Aku mandi, ya, aku udah mandi baru balik nyari, nyari kerjaan gimana? Bay, waktu kirain udahan katanya mana ada sore ya di itu di atas kamar besti kamar aku lah kamar aku dong di atas kamar aku kasur aku di atas jadi kalau di bawah ini khusus live di bawah ini khusus live kalau di atas kasur aku nyari kerjaan harus buat Buat sehari-hari gitu katanya Semangat rehan Welcome back to my guys Katanya anjing Biasa Siap live streaming kakakku Belum aku nggak live ngebalikin cok Saluter cantik Thank cok kayak mau kamar mandi dulu lo maksudnya harus jelas bang katanya harus mang semua itu harus dijelaskan dengan kata-kata kalau nggak jelas nggak bisa mang kalau jelas tuh nggak bisa cok ih cantik banget Allah kabarin i love ya thank you jangan nggak nggak bisa dengerin lagu ya kalau live kayak gini coba bisa mendengarkan lagu playing hanging on makasih Bapak iya harus cantik cemongot tapi belum dapat-dapat semangat Han kalau keluar dari Makassar mau enggak Assalamualaikum baru salam Bang Arin kayaknya bau punya lagi kusuruh nonton live-nya teteh teteh main nyonya udah punya nyonya kah Wah cepet banget kau Riko ya Udah jelasin ke dia dengan kata perasaan tetap dia tidak terima katanya Siapa aku? Aku kah? Ah kak nyanyi, nyanyi apa? Ini apa coy? Siapa tau enggak? nggak tau Mbak ah, Blatih balikan lagi Si anjir Ngapa jadi anda Ngapa jadi anda Aku kenapa Aku nggak apa-apa Aku nggak apa-apa loh If you tell me you're living How we're kidding We'll Oke, okay. Kak Songketra loh, gue jam 11 malam udah mulai match, kata pembukaan apa? Oleh-oleh, Oleh-oleh, ole. nyanyi, nggak tau, nggak tau, nggak tau Lir anjir, FB aku juga masih ada nama dia situ, gak bisa ganti sih. Hmm? Serbucin, anjir Berceracang, anjir Lente kenapa saya ibu cinta lebih-lebihan gitu Anjir, biasa aja, we. Aku yang puing, yang malah Aku yang bingung, gitu Mangin tuh ngejelasin apa, gitu Piala dunia, katanya Kapan? <tuh> If you tell me, you'll leave me home Will we'll be okay lagi ya if you apa, stop the bleeding gak tahu lupa lagi cok bukan lebih lebih ngantuknya tapi dari SMP NJ jadi ini live-nya tentang reaction viewer kah jadi ini live-nya tentang ngobrol aja curhat-curhat gak mau belajar lagi bril nanti ya abis maghrib cuman ngobrol-ngobrol aja kali ini mah ngobrol aja weh Portugal Siapa yang suka Portugal? Siapa yang suka Portugal? Aku sukanya Pokoknya Pokoknya yang ada Cristiano Ronaldo -nya. Tapi Cristiano Ronaldo gak akan main lagi kali ya Cristiano Ronaldo kayaknya gak akan main lagi ya. Host kamu kenapa? Kenapa aku? assalamualaikum Host Kesayangan Tegus. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar? Murus banget mukanya. Ah, ini enggak enggak enggak. Ini enggak semulus itu aslinya, Cok. Ini ada efek-efeknya, via via via. Bah. Argentina Brazil nih, Bos? Aku dong, Host. Cantik banget. Thank you. Ini tuh Via kan pakai pakai apa? Pakai pakai apa namanya? Kasian, kasian, pakai kasian. Kuma ada alhamdulillah. Kamu apa kabar, Jar? Gimana? Gimana? Gimana? Live khusus orang galau kok orang galau sih. Indonesia emang masuk Piala Dunia nggak mungkin, cuy. Impossible. Ya, Argentina. Argentina Apa ya If we can stop the bleeding the... Gimana ya Liriknya lupa Lupa anjir Damang Alhamdulillah Lih lolos ya bang cine. Gak bisa gue su gua suka Argentina Gara-gara Maradona and Brazil Gara-gara Rivaldo Cristiano Ronaldo di mana? Cristiano Ronaldo, Prancis bakal juara pokoknya emang. Emang kamu udah ada cenayang gitu? Prancis bakal juara kamu udah ada cenayang, ya Atau kamu dukun? Brazil juara lemah katanya. Pokoknya ada Cristiano Ronaldo-nya weh. Yang gimana? Yang ada Cristiano Ronaldo. Sore kuing, salam dari Rana Minahal. Sore muslim. Portugal Ronaldo mah enggak belas ke Kesara dulu itu Baleanda. Bojong soang mah. Argentina tahun ini mah Portugal. Ya udah Portugal aja berarti. Ya anjir lah Luka lagi, luka lagi tangan aja Kak pertama upload video FT. Kak pertama upload video FT apa dan kapan? FT itu apa? FT itu apa? Ronaldo di Persia anjir. CR gak sekolah udah gak kuat lari Harus bisa CR udah pindah ke Indonesia Cina. Cristiano Ronaldo tuh Anjay hatinya tuh keren banget Kalau Cristiano Ronaldo ya Portugal Hos, Iya udah aku Portugal pokoknya berarti Soalnya dia jiwa sosialisasinya tinggi guys Jiwa sosialisasinya tinggi banget Jadi menurut aku dia tuh cocok untuk didukung Anjay basic CR di Persib gajinya jual jabar ya Cim katanya Iya cok, jual jabar cok, jual pulau mah malahan Kalau-kalau kriterol di Persib Percuma anjir di Persib tetap aja kalah Pak Kemel digedein Pak Kemil apa? gugur cima katanya gas saingan jesu g gas saingan jeng orang Perancis katanya anjay jual pulau ba. iya jual pulau lah mana cukup anjir buat ngegaji Cristiano Ronaldo anjir Cristiano Ronaldo wah enggak sekalian aja jual Indonesia jual negara majang jangan pak eh mel digadein katanya janganlah Cok. aset itu Cok. cr di persib sama jeng mitik 10 kali aselina aja aselina sore kacantik apa kabar baik hmm, bang heru datang lagi anjir asli anjir asli bisa anjir gitu Aku dukung Braja tenang masih ada simpan katanya. Live mau belajar atau nanti nanti nanti abis mau Tunggu aku mau nge -fap. Ha ha ha, ha, ha. Tengah, aku nggak ngerti soal piala Aku nggak ngerti soal piala cok pokoknya oh, aku dukung yang menang aja, review kursi gamenya dong kak, kok kebeda beda katanya ini ada jaket aku ini aku pakai anda Ronaldo udah tekan kontrak dengan Semen Padang, Semen Padang gak tuh coy geslilah <tuh> orang temabal, terolah terol terol masan direwek aja ngajak-ngajak ya eh. kasihan timnas kemarin U20 dibantai French timnas terlalu gencar naturalization ya kasihan bibit-bibit di daerah-daerah katanya natural naturalization situational ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. iya yeah, iya yeah, iya yeah. iya <laughs> ini kursinya anda guys anda sip anda tapi ini ada jaket aku gitu berhasil kalau juga tuh katanya ini kursinya anda kalau cara dikontrak semen padang tuh semen padang berubah jadi salju coba sayur. asal mustahil so. mustahil gitu. Indonesia kayaknya nggak punya duit sebesar itu untuk ngontrak, -ngontrak pemain. Tiap udah tiga udah pada di negara orang kayaknya ngapain Pak Somat sedang menonton bersama siapa China? gak ngerti soal bola, bola tapi soal nendang-nendang jangan ditanya katanya sama aku juga gak ngerti soal bola sama banget pakai lips warna merek apa cabriel warnanya bagus hmm. ini ada kayaknya ada efek dari si facebooknya juga sih aslinya emang gak gini anjir gimana ya aslinya kayak gini juga sih katanya uh, Christian Dior Pakai Christian Dior sih. Ya. Yang shade apa ya? Bentar. Ini. Pakai ini. Christian Dior. Shade-nya 561. begini berarti abang cowoknya suka nendang ini akun kuriko China. Yes I know Hai tuh lipstick dilencep make yang enak anda ya Hai 561 Hai teteh itu ada yang lagi nonton pakai akun aku namanya Ayu katanya Halo Ayu Hai Ayu eh masuk DC lah ngobrol yuk guys anjir gabut banget sendirian Cok. So. pak pak ada bapak nggak ada bapak enggak sih ada bapak nggak apa apa DC ayu uh, yuk siapa Riko namanya desi kema kemana Anjay orang cantik orangnya cantik kenapa ada kemana teh ada Ayo jalan gue. Ini ada si bapak pak pak Emang rada gelo ini speaker aku Bu. Enggak ada suaranya. Nah, coba ngomong, Pak. Ih, eh, enggak ada suara, Mbak. Ada. Oh, ada. Yang mau masuk DC sini DC Siapa yang mau ke DC yuk? Halo, Pak. Oh, udah hidup lampu ya? Oh, udah. De, siapaan ya atau mangian, Nak? Siap. Ya. Hello Lucia. Hello Lucia. Pacar aku Arhan pertama permain timnas lagi main di klub Jepang. Eh, Prit Prit Prit. Cima. Prit Prit. Gak boleh cima cima cima cima. Itu bahaya itu bahaya. Halo sore, sore bang. Gua, gue beli gas harga 2-3 kiau mau dikasih kembarin 47. Balikin lagi dong 10.000. Bestie. Udah nanti, 30 lah. Malah utang pasar dari. If you tell me you're living. Cimau oh, panggaran. Kena kartu kuning, katanya. Cima anjim lah Parah Cima, aduh bercanda ngejoksnya serem anjir John, Boboy, John bobo itu cok prit-prit-prit Prit-prit-prit anjir Cima Bangke Wakam, Wakam Kemarin Cima anjir Kenapa? Bercanda nari gigit di mobil Tolong suara nana, suara nana minta tolong kayak gimana cok? Assalamualaikum. Ini Siriko. Waalaikumsalam. Siriko itu. Sihat. Kalau kita rajin bermalas-malasan termasuk orang yang rajin atau yang malas? Yang berat. Nah, nah malas lah. Awalnya rajin, Jo. Kan udah Jadi aku benerin rajin. itu. Tokyo. Ah nggak mau aku cuma awas ada penjual bakso pakai hatetan. Apa sih kipau bau katanya? Cim kalau ada tukang bahasa sepatunya tulisan Polri Kabul cim katanya. Jangan gitu aku lagi berhubungan lagi aku lagi. Wah siapa nama temen aku orang Polda lagi. Mulai kapan kak? Aku, nanti habis. <tuk> Mulai kapan? Nanti habis magrib. Cima, mau ke SS-in Ke SS ya, kasihin ke teman aku ya Selesai <tuh> God that. God that. Lantas apa mata kita bisa memata-matain saat merem? Nggak <tuh> bisa eh Tolonglah eh. My voice ada nggak teh? Ada, tadi ada, tadi halo gitu kan Ada tapi sekarang enggak ada? ada okay. Ini ada. Leluh sia Cima, lehuk sia Cima, lehuk. Leluh Cima, selesai. Selesai, Cima. Eh, bapak robot. robot, robot. Robot, robot. Reko. Kalo udah pada ada yang mau cilok, ah temenin kabur aja Cima katanya. Kalau aku sih mending kabur dari sekarang sih Bang Ari. Kalau aku sih kabur dari sekarang sih Udah bahaya itu Bahaya banget sih Cim, udah ada yang mata-matain Cim, hati-hati Cim Ini ada 1,4 nih tiba-tiba lho oh. Lupa pak, Pak. namanya Cima tuh Yang namanya Cima, bang, bang Yang namanya Cima, Cima bang ya, Cima ya, Cima ya, tolong sih namanya Cima Takut aja udah langsung grup. Ya, yang ngobrol di DC, ayo ah, jar masuk aja. Gak ada hati-hati, ada, ada ke masa di rumahmu. Cima em, 78. Gak nyambung bang, Saipu. Cima, cima, namanya itu, Pak. Cima Faisal, namanya Pak. Cima Faizal, namanya Pak di catat. SS. Hotel Thailand, aku sekarang. cuman apa hmm. kamu mau operasi plastik? Gak bisa sih, gak bisa. Dan, kamu tetep-cima. Tetep gak bisa. Dan aku masih sama, Bukit. jadi tetap nggak bisa ya. Udah ditandain cima, berisik lokipau. Ada ada buktinya, ada buktinya kok. Udah di SS kan, Bukit. itu tuh si, si si itu si udah. Tunggu, aku tarik kursi sih. SS semua bukti-bukti ada jelas ya. Okay, move tuh. IP IP-nya udah, IP-nya IP-nya udah. Haljar, IP cok Gue lapor PLN ah cima oh PN Covid dong hahaha betul-betul tobat musim batut tolong PRT tolong gua tobat mau bayang kaya tobat apa lu kamu Eh, ah, Bang Ari hapus wah Bang Ari anjir Bang Ari hapus Bang Ari hapus Android. Pak maaf ya Pak aku berjalan masuk kok asli deh itu Halo jar mana yang lain? ini kan ada banyak jar. Kita misi apa? Kamu kamu kalau kami ya? yang oh, cuma bapak doang gue nih. Ada bapak, ada si Riko, ada si Kipau di sini. Oh, Riko? Riko yang mana bos? Itu si Jalendut. Yang takut bahkan si Neng apa benar kalau Limbat bisa ngomong nam namanya jadi Limgood? Lagi di mana Pak? Lagi di Pluto. Udah balik Pak korejerin si Kipo Pak. Kuin nama asli yeah. siapa? Nama aslinya Bria. Kapan balik, Pak? Jar, jangan ditanya, baru juga balik, jar Dia hmm. nah, maksudnya balik ke planetnya kapan? Oh, udah. Enggak tahu dah, tanya Bapak. 2 minggu lah. Selesai sih Ci, katanya. Cuma cuma cuma. Heeh. 2 I eh, dua minggu. Selesai sih mak. mau makasih Angri, Bir. Rico ngomong do tuh. berisik kayaknya di sana sih, Rico. Bukan Bir Anjir, Bril. kipo yang ngajarin. Dia ngapain sih? Burung renom siapa tehan? Burung renom Bang Ari, Bang Ari Wiro. Kuntan emang engga, <tuh> real bang, muslim katanya Eh, gue belum tau Kenjo udah sembuh kan? Aku poin dulu ya guys ya Jangan, itu. jangan Kamu siapa nih? Suruh suru di dalam aja sih Kenjo sih, ini di dalam kamar aku Kenjo udah balik? Udah Tapi masih sombong ada Belum terlalu sih Kenapa gitu? Sakit kemarin susok nafas dia guys huh? Dirawat uh, Berapa hari ya? 5-5 lima, lima hari oh, kena, kena asap pep telinga. Kenapa? Kena asap pep Enggak, uh, ini ca yang cacat lahir itu loh Yang ada sinusnya dia Dia kan ada sinus hmm. Siapa Cina bang Muslim? Kenapa bang Muslim? Lo gimana, Jar? Jakarta. Di rumah. Nah, gitu. Si Fajar dari kemarin diajak main, gak mau mulu, Babi. Ya. Bukan gak mau, gak sempat itu. Oh, gak sempat. Pengen ngereng tapi lo mulu kemarin juga aku reng lo semulu. Cima, kesel aku juga. Aku, aku sini Dibunuh di mana? Hmm, sombong, sombong, sombong dia. Tapi di ini legend, <laughs> legend beda cok. Bandung di mana? Bandung di mana? Queen Case gaming. Waduh, <tuh> abang nanya, "Aku bandungnya di mana?" Kalau oh, abang yang ada bang aku baru minum kopi. Nanti kopinya itu lagi, bang. Apa, apa, apa. Ah, itulah kalau misalnya lu nanya. Halo, nanya alamat, jangan bang. Ini gua bisa makan, ntar lompat lagi kalau dengar. <tuh> malunya WS pagi malah les katanya bril apa masa bril doang katanya brilian bang kalau kita main badminton tapi main kita bagus terus kita jadi goodminton betul betul iya sih benar juga kadang-kadang ya, ya, lu pinter juga tapi kalau badminton kita lagi bad banget mainnya badminton betul. mungkin maksud betul. Betul aja, bang. jangan nanya alamat bang ribet katanya jadi gini bang alamat aku bang gak jalu aku aku silanjut. Akhirnya nanya alamat pun kecengket cemas. Kira-kira ke rumah sakit langsung sob. Itulah kira alamat. Yang terakhir nanya alamat langsung muta-muta, Bang. Kecengket. Info aja sih, info aja sih. Gua aja sih, Bang. Abang yakin Bang mau nanya alamat, Bang? Epic campingnya Bang, epic camping alamat. Anjim enggak suka berita dikarenakan menanyakan alamat warga-warga Bandung warga apa-warga Facebook aja Iya warga Facebook uh, ini kejang oh. kipau berisik minta di sumpel baso katanya kata Cima Pasti, apa sih kamu ini, ini udah direkam kamu Cima Cima udah DSS. Mulai mending kamu kabur, Cima. Tapi jangan cimok tuh. Ya kurang dari satu, satu menit lagi lah waktu kamu. <tuh>. Cima selesai kau Cima. Aku nggak. Kira apa, -apa, apa enggak Cima? Tidak ada warisan gitu. Siapa tahu kan? Soalnya kamu gak akan dipenjara, Cima. Tapi menghilang dari televisi ini. Wah, aku nggak ikutan lah kalau itu cim. Iya, Jangan dibahas lagi atuh tuh, bisa, nggak bisa cim. Ini wajib dibahas masalahnya cim. Yeah, Sore Niki, oh, apa sih anjir Kipa waktu ini? Ya. Cima siap-siap aja, Gak usah bawa baju cima, udah gak akan berguna baju juga cima. Uh. <laughs> Aja. hai mami minotor, minotor. jangan disebut juga logonya babi minotor lah, minotor. Ya, minotor lah. ya berusaha minotor aku ke sana jangan didatangin seneng lagi pau nggak <laughs> main lu bril main nanti abis magurib ya Green screen pucat amat. Green screen pucat. Green screen pucat. Green screen pucat. Gua salvo ke jidat nah jidat nah. Gua melihat jidatku. Ceplok ke pipinya sih hmm, bang udah tirisan bang. Jidatku. Lagi di mana ini di rumah mam. Minobilar kenapa Mino Bilar? Hubungannya apa, Mang? Ih, dia dapat dapat bayi kan, ya. Mami, Mami kok enggak pakai nama asli, kenapa, Queen? Karena tuh itu, Bang. Enggak gini-gini, Bang. Gini. Kayak jadi gini, Bang. Kan gini, Bang. Soalnya so, gini loh, Bang. bang. Karena kalau nah. udah <laughs> kirain di luar katanya. Di rumah Mami, di kamar. Ben ben apa yang selalu nolak kalau diajak? Enggak tau Ben Eh. Enggak boleh, Cok. Eh. Enggak eh. eh, apa-apa deh, enggak ngetik juga sih. Kalau boleh ya? Iya, enggak apa-apa. Cakep banget queen, laki dong kalau cakep. Ya anjirlah, aku main 1B udah tinggal 400 M bangsa mini aja di Renault. Di Renault mini Bang Arimala turun. Jadi gini ya, gini gitu loh. Iya, Noah. Kemarin aku JP biru Rubednya 90 puluh akan keren. Dapat, dapat. Berapa? 90 m dapatnya anjim. Sembelu. Iya. Biasa 90 itu. Itulah family. Eh eh eh, eh. Bang Rudi Spirit Alia oh kayak kandong itu udah bagikan grup janda anjing typing Mino B langsung keluar FDA di hmm. Kenapa yang enggak boleh? Tetaplah telat muko pengen nyubit ya. Hmm. If you aduh airum dia lagi mau nah, pecok Aku tuh kayaknya sehari-sehari nggak sehari muter tuh, kayaknya nggak enak loh. Jadi tiap hari tuh aku muter guys, walaupun modal sedekah guys. Sampai dua akun, bang. Bang, Ari buat akun Enggak baru. Enggak, akun akun kan banyak. Jadi iseng-iseng oh. aja, kemarin tuh di tempat kerja, di kabut ya, di ya, kan, muter-muter. Nah, itu naiknya eh, bang, di mana? Hah? Malahi, Kabril, ya, iya, iya sih ya. Kurang mana, bang? Kalimantan Kalimantan Bang? Oh, Pak. Kabril siap-siap, gak bisa, cuma bentar Mujan lagi, cuma di bang? ini di Halo. sekap Mungkin-mungkin gak, kalau orang mana, Bandung? Bisa uh, sih, di sini. Semalam hujan tadi siang panas banget. Udah mungkin gitu malam aja. Gitu. Jadi kalau malam biasanya Pantai subur ininya, Bang ya. Pohon-pohannya, Bang. Kak Berlian kasih akun HDI 1. Aku aja cuma 1. Akunnya gimana sih, Bang? Penginan kan baru Jangan ya, lupa Piala ya. Dunia. Yang banyak airnya di Aceh, ya. <laughs> di Aceh bukan banyak air, Bang. Nah, dark joke, dark <laughs> joke kalian. <laughs> Babi kalian ya. Emang, Hai Apa bener kalau kalajengking kawin sama kalajeng Queen namanya anaknya jadi kalajeng prince. Jelas Bang, <tuk> Aku main di Renam tadi lagi main ada notifnya tadi langsung gue masih sisa 22M gitu. Kayaknya 22M juga bangga gitu ya. Pamit dulu, Bril. Hmm. Cuma absen doang. Makasih udah mampir, Niki. Eh, 22M itu modal lho, cok. Ya, iya aku kemarin 2M aja bisa jadi 90M, kan? Uh. Tapi memang kalau JP nggak jauh, cok, puterannya. Cuman, cuman puteran berapa ya kemarin? Ya? Berapa puteran gitu? Ya. Aku boleh nanya nggak, ada... Kabril? Apa sih, ya? Tanyalah. hahaha oh, Hah? Ha, ha? gimana? Udah dapet lu. Apa? Pultiranya. Pernah dapet, belum dulu pernah dulu, pernah dulu banget. Pernah sumpah, pertama-tama anu main Yang sekarang. Gak pernah, gak pernah belum pernah. belum pernah, multi ride multi itu belum pernah. anda dapat kaki biru kan? udah, udah, udah, belum pernah, udah, udah, paling tinggi Mitos itu, udah, udah, Hah? Mitos, udah, enggak? udah, udah, udah, udah, sih mitos, karena belum pernah udah, Aku pernah sama Bang. Tapi aku pernah gimana? Bednya kan kecil. ya kan aku kan bilang bagi aku mitos, kadang drumelan ban. Ya Aku dulu bednya 20, 20 eh sama 90 juga. 90 dulu. Iya. Rambutnya model apa? Cepmek. Kamu nanya? Rambutnya kamu nanya. Kamu nanya. nanya full hanya bisa kalau maks bed enggak, aku waktu itu bed bed paling kecil dapatnya Voltire. Kebetina, kebetina. Paling sering dapat gitu sih kalau bed kecil. Hmm. Kabrel tahu enggak Jadi gini, Kabrel terus gini, Kabrel. Nah ini Vya udah ketularan aing, kayak gini. Tertular virus ya, aku. Vya ya, Sherlock, ya. Sherlock Sherlock. Bang Ari langsung nyemperin nih. Dekat ya Bang Ari, tolong ya Bang Ari ini tip ya. Enggak nah. main teh Belum beps Enjo Kenjo garuk-garuk mulu Cok Sama aja nyakutuan dia Fultyra itu ada Adanya dulu doang, api sekarang udah enggak ada Tapi hilang bang Masih ada kok ada yang juga. Masih ada yang dapat. juga lagi muter-muter tiba-tiba mau muncul aku sebenernya muter-muter enggak padahal kalau kita main kita cuma buat iseng-iseng doang ya kan enggak dikemana-manain gitu cuma seneng aja ngeliatnya iya. gitu set set aku enggak gitu. pernah ih kalau bilang mau niat jual ya semalam yang pas nanti udah jadi 16 day itu oh, udah oh udah kan ini sini Bang Ari deket loh kita itu tetanggaan ya. cana hmm lampus loh sekarang di Papas terus-terus aja ya enggak tahu aku aku jarang main di Fava, aku biasa ya, sekali. Okay, ya, kan, nah, ya kan Kalimantan Selatan, aku Kalimantan Utara. Gimana kalau kita jumpa di Kalimantan Tengah? <laughs> <tuk> Tapi penah, ya? ya kalau yeah. niat kalau niat jualnya Bang yang kemarin tiga ratus B apa kabar, ya kan? Iya itu dia. Atuh miran sih simpenin gua. Yang tiga ratus B kemarin apa kabar? Ditotosin sama aku. Ini nih, Ditotosin, abis terus aja balik, muter balik Totos ya, di mana-mana dimana -man aja, di mana-mana -man aja, main kesini tot berkurang terus aja, main-main-main-main sampai totos. Malu nah, jar, sih maksudnya kan gak pernah ini milih-milih room dia main hajar aja. Iya emang gak pernah milih <tuh> room. 300 b nah, gak kena voltira ya? Enggak, ah aku nyoba waktu itu aku aku maksain nyari ya. nyari itu nyari voltira gak bisa. Ketemunya iya, di kauteng ya katanya. Di Jumbo Tengah kan, namanya juga Jumbo tapi... Ada nanya sama IM3, foto 3. Bang Heru, bang heru bang heru sempat Rue, sumpah demenya apa sih? <coughs> Wah, kita tetanggaan banget ya. Anjir, hati-hati ya, tetanggaan hati-hati loh. Dari tetangga jadi tetangga nanti, guys. Bye bye, ya, Lepo. Masih sama Baliparapan deket loh. Hmm, <coughs> hmm siapeteng batuk ya. leon tetangga gue jadi tau cowok update-nya katanya oh iya masanya leon pacar aku cowok gimana B90, dapat 4.50 aku kemarin JPK kebiru dapat 90M kamu nenye kenapa Mi, kamu nenye kamu kelek bau kamu beritanya keknya Mami kelek bau mami-mami udah mandi belum mami Cya degang sini kita ngerumpi Caya. ngopi ngopi ngapa ngopi bang apa itu ngerumpi tuh aku biasa mungkin bah sama aja babi sama aja moderator fungsinya apa bril moderator lo fungsinya adalah fungsi yang difungsikan karena fungsi tersebut adalah fungsi yang difungsikan setelah fungsi yang ada difungsikan gitu loh mau mandi dulu bril dah, dah bang pakai batu tawas jangan lupa batu hijau bang batu tawas itu biar nggak bau kelek kenapa kursi dibilang benda padat padahal kan jelas-jelas dia chair bang demi Allah bang lu dapat dari mana sih bang tulisan kayak gitu bang <laughs> gue dari dari kemak dia tiap aku lew pasti ada aja kata-kata yang anehnya tuh Google Hah? Kreatif, Google ya, hmm. uh Heeh. Uh. pu yang gak tuh jawaban itu masih belum seberapa mam mau cerita kabar jadi gini terus gini makanya jadi gini kan jadi begini iya kalau gini tuh kan harus gitu soalnya kan kalau udah gitu ya gitu lagi gitu Via karena kalau udah begitu ya jadi kalau udah gitu ya harusnya digituin lagi gitu loh Via lo ngerti gak sih Moderator kar ah, ah be bedanya kar moderator sama karburator apa eskalator apa gak jelas bu Bang kenapa sih bang fix gabut ya tuh lihat ada yang namanya Indayasa kamu anjing lu kotor wanita kotor lu asu nggak ada di live Enggak kelihatan di live? Gak keliatan Mami kadang-kadang Orang kayak gitu enggak takut dosa kayak? Mm. Udah gak mikirin dosa sih orang kayak gitu Maco. Udah gak mikirin dosa sih Astagfirullahaladzim Kok ada manusia gitu di dunia ya Allah? Hm. Mami kadang-kadang udah kebal sama dosa itu. Iya mam, kayaknya dia udah kebal sama dosa itu. Merato itu kalau lagi muda aja, kalau lagi mood jadinya derator. Kok derator sih? Derator tuh apa cok? Orang kayak gitu mah kayaknya mam udah nggak mikirin meninggoy buah buah apa yang paling sopan mangga, ketemu orang Sunda ya kan? Mangga. Ayo kaling sarden. Kaling sarden. Anjim. Centong nasi aja gimana? Nih? Kalkulator kali katanya. Mami belum di belum jawab belum mami belum mandi loh mam. Manusia je lemah, ya, ansi itu saya belum, itu. Hah? Saya bilang belum. Oh, Mami udah bilang belum mandi, astagfirullahalazim, Mam. Mau dipanggilin dam karmam. Dia disemprot nih. Kan ya, tadi aku bilang Mami kelek bau, karena belum mandi dia. Iya, Mami belum mandi, parah banget, Mami mandi, Mami ya Allah. Mami, mandi, eh, Anjay. Ini Bang Heru Yang Mami siapa, Hm? Yang Mami siapa? Itu, Alea, Alea. Mami Alea, Alea. Mm -mm. Gak pernah live di Mami radio lah <laughs> hmm. Sepil jaket bril sambil jualan <laughs> Oh, itu nanti kalau di Tiktok Itu di Tiktok gue kemarin Gue jualan, Serius. cowok laku dua biji, Anjim ya, Serius? Sumpah Udah, ya, Tanya TikTok kipau jualan. Ih tahu aku laku ya dua biji ya Paul. Dagang apa? Dagang sweater cowok sama kaos gitu 100.000 ribu dapat tujuh gitu. Jaketnya? Ini mah jaket aying sendiri anjir. Iya berapa? Jual? Enggak ini mah jaket aku beli nggak nggak jual itu mah aku mah jualannya affiliate gitu loh aku ngejualin barang hmm. orang gitu jar yang jaket di kursi nih, masarin, itu tiktokin, jadi Levis. Kalau satu. Oh ini lepis ini jaket aku berapa apa -apa. dulu beli ini Rp180.000 modalnya 130 ribu. iya beli jinso abang aku bikin tuh tapi ini, tapi ini yang ini yang apa yang oversize gitu loh gede banget Iya sekarang kan lagi musim Mm -hmm. kalau manasin mobil bagusnya direbus atau digoreng di steam kak balikin kuota gua 520 MB HP gua bernotif ya Allah Bang Rudi, babi ya ah lu kipo sama berasak sekolah lu kipo sama berasak kalau deh ya. kok sekongkol sih 100.000 ribu dapat 7 saringan tahu kali bukan baju beneran baju mam beneran bagus loh bagus beneran bajunya lumayan sih ibu dapat 7 iya kalau apa tuh nggak tahu aku asal asalan aja aku cuman cuman ini doang jar cuman penasaran bisa nggak sih masukin keranjang kuning gitu ya kan eh Bito rupanya bisa gitu kan terus aku jualannya maksa lagi kirimin gimana kau juga maksa belilah bang itu keranjang bunyi bang belilah bang baru pertama ini aku bang jualan bang tolonglah bang beli bang caklor ya hah iya akhir beli ada yang beli dua orang mayan lah dimaki-maki aja kata biar panas jaket penyanyi dangdut dong Levi suka sih iya bener juga ya kan bahannya kayak apa bahannya kain biasa harga yang harga seribu ada ta bajunya mana ada cok 100, 100 ribu dapet 7 baru itu apa gimana itu? baru masa 100 ribu dapet 7? eh sumpah ada cok itu ngambil mentungnya mana dia itu? ya gak tahu. aku kena filiet jaraku tahu anjir aku cuma ngejualin kalo, buat kalau baju kaos ya itu jahenya aja 5 ribu tuh satu Ya, bahan dapur itu 1, 3, 7, 12, 10 gram, 10 gram, 10 aku ya gram, 10 gram, dapet gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram, dapat gram, 10 gram, 10 gitu aku <tuh> We bang, beli dong bang, kata pakai gaya medan dong, keranjang kuning berarti keranjangnya hati-hati katanya Iya juga hmm. bang Saipul, bener bang Saipul Kalau di Jakarta yang bikin musim deket serpa Apa tuh serpa? Dikit bulu, serpa Tunggol, Oh, Karena handphonenya dipake ngelap. ngelap Nih nih, kegiatan di luar live ngapain mbak? Nggak ngapa-ngapain, live doang bang Mami beli parfum 7 botol lima 55.000, Mami jual lagi dua botol puluh 50.000 Nah, itu namanya keren, Mam Itu kan namanya usaha, bener gak? Ya. <kuh> Ngambil untungnya dari baju jar, orang jualan baju bukan celana Apa? Eh gimana sih lu? Aku gue gak ngerti Bang? Itu? <kuh> itu si Bang Inisial S Ngambil untungnya dari baju jar, orang jualan baju bukan celana ya maksudnya si Pajar bertanya-tanya kenapa kok bisa kita seratus ribu tujuh gitu? Kamu ya, kamu tanya Bingung gitu kan? Kamu ini ada di baju, Tolong jualan baju bukan celana. Emang kita dari tadi ada ngomongin celana? Aku ada dulu bang, bang S. Aku aku a. Itu apa artinya tuh bang? Nggak, gini, Jar, maksudnya tuh gini, itu kan di baju, jadi ngambil untungnya di baju Dia tuh nggak jual celana, ngapain ngambil untung di celana, segitu maksudnya Nggak, berarti maksudnya dia tuh ngejogs yang ngomongin celana siapa gitu, Pak? Nggak gimana? Yang ngambil untungnya, yang ngambil untungnya dari baju Nah, gini-gini, gue jelasin maksudnya si Pajar itu maksudnya ngambil untungnya ya. dari mana kalau dijual segitu gitu loh ngerti gak sih, lu ya. Bang ya gitu maksud si Aku Pajar menyambut dari pertanyaannya nyambut nyambut nyambut nyambut nyambut nyambut itu nyambut nyambut nyambut nyambut nyambut nyambut nyambut nyambut nyambut nyambut nyambut nyambut nyambut nyambut Wow, ya tapi jar aku juga pernah beli jar baju ya baju-baju sama uh, baju di toko di, Oren di toko Oren Itu beli kaos aku kaos satunya 6500 hmm. lo bayangin gak 6500 lo bayangin gak jualan itu ada orang 6500 lo tuh barang reject tuh dibetulin tuh iya maksudnya kita kan 6500 lo bayangin kan 6500 lo bayangin gak 6500 baju, -baju baru semua, tapi, makanya aku bingung maksudnya dia kok bisa jual kalau baju baju rizik itu kan orang misalnya jual grosir nih hmm. rusak dibikin balikin nah itu baju rizik namanya memang baru iya mungkin begitu hmm. jadi aku beli tuh baju baju buat di rumah doang gitu yang hmm. harga, -harga. Maya buat harian? iya kan? cuman yang penting ganti ganti aja gitu kan lu tau kan uh, pewer kan kalau pakai oh. baju mirip aja kak kenapa bajunya aku gak ganti ganti kak gitu kan ya yeah. Kalau baju Iyi. 6000 itu sehari lima kali ganti itu ya? Anggala. <laughs> <laughs> dia lah Ganti, ganti kan? Iya, iya, kan <laughs> Itu cocok buat Kipo yang bau kelek, Cok Sekali 10 menit eh, ganti, Cok kan, Yang Iyi, mau belinya, klik pelanjang kuning, guys Bari. Atau dia dapat untung karena bukan barang miliknya sendiri Enggak tau, bisa jadi <laughs> Oh, barang curian tuh ngga? <laughs> Jual aja, lah. berapa orang beli? Jual aja lah katanya. Iya, di TikTok tuh murah-murah sekarang katanya. Iya sih. Gimana orang toko nggak sepi kan? Kalau TikTok jualnya begitu. Iyalah pastilah. Aku aja sekarang kalau nyari apa-apa nyari ya? Ah Aduh, nih aja di Shopee atau di TikTok aja gitu. Oh, nanti story kabel online shop enggak cok. Aku, maksudnya aku gak punya bakat buat jualan kayak gitu guys. Gak jualan baju itu. Oleh... Jualan itu ya, lebih kan pada asli. Cuman bacotnya aja capek jar aku udah nyoba soalnya ini. Iya. Ngomong mulu kan? Iya. Apalagi kalau minta sepil-sepil kak sepil kak udah selesai. Aku kemarin jualannya maksa kan, tapi beneran ada yang beli cowok. Pasar Selasa emurasi katanya. Pasar Senin kali. Aku beli tas sebelas liter beli lima ribu teh gratis om keris. Pasas Aku beli tas sebelas liter. Beli lima, cuma lima ribu teh. Wih anjir, super 600 emang udah ya guys. Oh cari pacar kayak di tiktok siapa tahu dijual murah babi. Gue punya sih bakat terpendam tapi ya, kemarin enggak. Karena gue kebel... Eh kemarin gue gali nggak ada. Gue bakat rependam. Oh. Digali enggak ada bakatnya. Ya gimana, bang? bang? Apa? Ansi enggak paham kata dia, Bang. nemu tuh, Bang. Belum nemu tuh, Bang. Semua orang tuh punya bakatnya masing-masing, Guys. Ya. Cuman di, belum nemu tuh. Ya. Coba otak kamu gali, Bang. <laughs> <laughs> Yaitu apa, Bang Heru? Iyain aja mi katanya. Abis sih si, si Rico ngomong aku beli tas sebelas liter, sebelas liter tuh gimana? Cok emangnya air. Emang tas itu liquid. Beli tas sebelas liter katanya. Kalian mulai cikipa nggak? Udah mandi tetap masih kucual guys. Nih, nggak mau dia. Jangan nggak siap siap magrib, magriban talu? Belum bang di sini maghrib jam enam kurang lima belas emang muka min. Riko beli tas yang ukuran sebelas. Alia tas, ukuran 11 liter, beli tas ukuran sebelas liter, palingnya lima berapa? Beli tas ukuran sebelas liter. Pusing, pusing gue baca kayak kalender typing. Gue oh, ini Riko dia beli tas yang ukurannya cuma sebelas liter. Emang tas bisa ukuran? Emang ukurannya ada liter-liternya hmm. gitu-gitu? Satu meter. Iya kayak karung. Oh Oh Yang muatnya 11 liter gitu maksudnya Oh Goodbye kembali Iya Bang Heru Iya Bang Heru tas pakai liter sekitar ya. Kita sama Kita Kita Kita iya Kita Kita Kita Kita ini Kita Kita Kita Lama-lama aku jodotin juga di pala <laughs> si memo sih, cok Lama-lama pencetasi dia di pala Oh, oh, oh Tegang banget mukanya lagi Tegang gimana bang, kita lagi sambil main ini uh, Docai Gue main hmm. docai nih Lagi meter-meter nih Tadi udah nah, 200 M, tadi udah 200 M, sekarang udah 1,1 B. Bet berapa? Tadi bet 4,4, sekarang ganti bet 6,1. Karena super tadi ya? Iya. Spil merek rambut pau. Cepmek. Anggota deb mana suaranya? Yang beli panci ada di aku, bangunin susah bangun tidur. Aku benci lah nonton deb itu Sabar mah, pelan-pelan aja, ritmu 10-3-2, coba, 10-3-2 Ayo jangan dong, aduh kok ngeri, katanya Modal sedekah, gas gun, katanya Ini aku modal dari Bang Ari, co Ini siapa yang hilang dari DC? Si Fajar masih ada, Bang Ari masih ada, masih kipau ya Kipau masih Eh, reko Enjol, Mami mau disitu Aku belum ngapus lagi corong merah katanya. Anjir, corong merah itu nih. Air eh guys ya, DBM air disaring anjim. Air disaring, Cok. Apa sih? Air disaring. Iya. Apa ya? Kayak Ma macam mangga, mangga biar matang digoreng. Kentut kan. Mata kiri, ya mataku, mata jorm kanan, jorm. mataku, mata kanan, mataku, mata-mata. Apa sih, Bang? cap buaya betina. <laughs> buaya betina co. Cetakan kuenya Iya nanti tahunya dicetak lopel-lope, -lope, ya kan? Udah dicetak lopel-lope diancurin lagi kan babi kan. <tuh> teh ini. Rehan mulai bashotin aku katanya. Kenapa? Kalian mending berantem di ring aja coy. Jangan di kolom komen. Yuk. Yuk. Mana, Yang? Mana tadi Yuk, Ari Wiro mana ya? Ini Bang Ari di DC, Bang Ari itu di Mami ini, dari tadi aku panggilin Mami telek Bau. Itu Bang Ari. Ya, jumpa-jumpa lah Mami di Kalteng tuh. Jangan-jangan, jangan-jangan nih. Pak, jangan-jangan-jangan nih Bang Ari sama Mami, Pak. <tuluh> iya, dari kemarin kayak mesra banget sih. Aku nah, gak ngomong apa. Ada pacaran rupanya mereka Rahan masih di bawah umur katanya Bril buaya lo udah dikasih makan belum? Sejak kapan gua punya buaya? Ya. Ngetroll mami katanya Bang Ari ngetrollin mami katanya Wah Mano, parah Wah Bang Ari parah cok Kasih dirot CBD ya anjir Udah mami kasih dirot menang mami kasih metric main midline pagi kasih dirot auto win tanya si mamin wah aku pakai dirot kemana mi maksudnya auto kabur cbe e, ya aja yuk mabar yuk mabar yuk Anjir, nantilah, <laughs> live nya kan belum itu si kipo buaya login m20 mabar dong ya nanti pas lagi ayo pas live mobile legend tapi nanti abis maghrib Ayo. Siki mami. pau buaya cena bukan ma bukan mami ngetrol sendiri katanya. Mami, mami, mami, mami. mami pakai apa ngetrol? Si mami bagus loh kalau ngeteng. Wah, tengker betina guys. eh Jangan, jangan atuh. Ini kan kursi mami jangan dicakarin jo. Oh, okay. ini hari malam nih hari malam kita mainnya nah naik ya hi uh, hmm. guys kita ini enjoy udah sembuh hi hmm. guys widi kenjo makin ngeselin gitu mukanya masih ini dia masih agak-agak lemes gitu dia masih bau lagi. kayaknya bawa apa sih bau, bau. betina tuh cowok atau cewek jantan apa ya jantan. naik turun lagi naik turun mau apa jauh hmm. bau ih jauh bau pokoknya sampai mami legend dah oke nah nambah lewat ekspor ompong ya Kenzo iya nggak main kun nanti habis maghrib habis maghrib ya Kau oh, suka dibonceng bonceng supra atau aerok atau kapan sah Kapan sah apa Cok? Kapan sah? Pajero sih Mbak Gue sukanya. sukanya? Cowok yang pakai panjero, lebih gitu. Pajero lebih serem gitu Hose teh Cina Pajero emang gak serem bau, paling set serem bau Eh, hey, jar pajero serem jar, apalagi kalau yang hmm. buat tatua, terus tangannya dikeluarin tajem saat merokok gitu. Eh, hey, padecer coba lihat padecer. Hmm. Serem jar, serem jar. Pajero-nya beda jar, bukan pajero originalan jar. Ini udah di custom jar. Nanti kalau nanti nanti kalau udah nyampe sini aku, aku fotoin ke si pajero. Boleh boleh boleh. Pajero. pajero. Pajero stipen. Pajero stipen. <gif banget. tiengedacceptable> Lirik pemak milih supra channel eh cincin dari gue dipakai guys katanya. kalau tak kau. Ini cincin hasil aku live streaming aku nabung sendiri cok belum pernah ngasih aku cincin. <tienged> <tienged> <tienged> Emang sih. Pertanyaan sih ya ya bukan ya bukan orang kan ada aja orang kalau ngasih ngasih kado ke ceweknya cincin kalung ada aja cok yang ngasih ngasih kado ngasih hadiah gitu ada aja nggak ada aku kode kode anjir biar abang itu tahu ya, hasil kerja bang hasil kerja Abang beliin, Bang. Abang beliin ya, Bang. Kasih Ali. Kenapa? E, Kenapa hanya ada 3 6 3 hari di kalender yatim piatu? E, Hai eh, eh, eh Bang, Bang, ah. parah Bang. Wah, kode wah, eh kode salamam. Wah, wah, dark joke anjir, Bang. Parah banget, Bang. Yatim bang. Itu kode we ya. biar laki-laki paham. Gua kasih suple, jangan lupa join live Roar. Raul, Raul. mau mam, biar, biar mereka tuh tahu. Anjir, turun lagi kan bagilah hujannya. Masih minum ini, mas. Masih docai, docai, docai. Do Di Ron, dari tadi malah makin turun, makin turun gitu. Ya ke ini, janji bau janji bau aku gak hoki anjir dari ini aja bang ari udah jelas jelas namanya aja janji bau ngapain dimainin bang ari ah dapat sangketa iya, ya, guys ya aku naiknya di situ semalang kan main di renom udah ini turun lagi jadi pindah pindah tes tes kan dapat rum rumini lima naga cow baru berapa putaran dikasih tunajah anjas kelopi. Nih, sengketer dalam sengketer ya guys. Anjas. Petar dalam. 30 ya guys. Ya. Tapi biasanya kalau banyak gini sengketernya suka nggak ngisi, Cok. Even win-nya di akhir-akhir putaran terakhir. Digerin aja, Jos. Terus dibikin biar kan. Biasanya ada aja tuh. ini, ini udah tinggal ada, 4. tiga dua Ah enggak ada, coy, enggak ada isinya anjing. Cuma 50M kan babi kan. Bet berapa? Bet 4,4. 4,4 50M Big Win itu. Enggak. Ya, totalnya Big Win. Oh iya sih benar Big win ah, benar. Buy one magic chest lah yuk. itu dia enggak mau. Magic chest buy one, co. Aku dari tadi masih enak aja ngeliatin lu, Kenapa ya, live ini nggak boleh bangkel? Rame anjir, ini. Siapa itu? Yang ketawa. Bintang satu Leon, pelituman, katanya. Bintang satu Leon, asli Mangian Leon Babi. Bintang 1 Leon itu. Coba kita main di naga di, di perlayang loh, cobain di itu apa? di perlayang ya. di, di, di per kolarwana. Arwana aku nggak hoki. Burung gereja masuk masjid jadi mu'alaf yang nggak gitu juga konsepnya bang. Hancurkan. Maghrib belum maghrib di sini maunya masih jam berapa nih? Sebentar lagi jam berapa ini arwana bagus nih <tuh> keluar dc sendiri teh gara-gara sinyal katanya iya emang guys sinyal bu bu mandi sih jam-jam segini kah Anjas ada jamnya ya kan Sini jual Jual chip ke Siapa tadi dimana Oi Si ibu hadir ada, ibu. Bagus pirahna Kalau ngadi-ngadi celup tangan ke akuarium Katanya mending masukin kipau ke kolam piranha mengin, kan itu kalau kipau ngadi-ngadi celup tangannya terbari, jangan ya. tangannya palaknya lah langsung, langsung palak, iyalah apaan tangannya, palaknya lah celupin, ih nanggung banget anjir kalau kalau tangannya itu ibaratnya membunuh secara pelan-pelan itu, tapi mending pelan-pelan sih, ya udah sih awalnya tangannya aja dulu terus kakinya, siksa dulu kan, cocok cocok, -co, naga apa cocok.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 Bapak ada bril kabur udah berkumanda, Udah gitu dah, San. Ini aku bed 2. 2. 2. Kalau ketua puluh tuh. Gua tadi aku dapat cuma 3M anjing. Udah lewat. Udah Udah lama. speeder. Oh, Salah enggak ini masih pakai yang semalam baru diambil sebe, Bang Ari. Tanda seru up time 1 jam 06 menit. Thank you, Mang Belum azan di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang tuh di mana, Cok? Di mana tuh, Mang? Tanjung Pinang Riau. Mami di Riau. Bukannya Mami di Batam ya? ya tadi katanya di Kalimantan. Mana betul nih? Teteh pakai speeder teh pakai Aku beli, eh, beli lagi ngedownload dari itulah ini nakilah lah. Siapa lagi kan? Tuh azan kan. Di sini baru ini ya baru salawat-salawat ya. Udah mau azan tuh. Emang ternyata masjid gede. Apa Wan? Eh apa Pau? Eh apa? Ah, siapa sih Bang Ari? Yang dead edition, tapi yang RP aku ini pakai RP aja Ini aku pakai M. Tukang-tukang apa yang posesif? Tukang sol cap tuh. Gimana? <laughs> Lampung selatan. Lamp Lampung selatan dijar. Kota Batam nyebrang satu jam. Lampung selatan dia. Oh. kurang ya, Bang. Di Lampung itu ada uh, keripik pisang namanya aneka enak loh keripik pisang aneka, itu enak tuh Di Bandung ada kue namanya, apa? Yang, -yang enak di Bandung kue Kuenya banyak, anjing jar, yang mana? Wengkrabi Bukan Ngomong-ngomong ah. soal aja nah, artis yang ditunggu-tunggu di bulan Ramadan Afgan Maghrib Hah? Afgan Maghrib. bangsa Ipul bangsa Ipul dia ngarang sendiri tahu itu guys. Tempat di Kalimantan kan tempat Avril host katanya. Oh iya mami udah pernah ketemuannya sama Avril. Jangan lupa di RM siang malam. Mau makan siang malam. Pagi sore. Pagi sore. Gimana ada siang malam. Aku udah pernah makan pagi sore, Cok. <tuh> Enak sih. Abang ini inisial S orang mana, Bang? Kau ada siang malam sana bang? udah tinggal sama, udah, udah, udah tinggal sama-sama. Sekarang tinggal bareng Afriol. Eh, bentar-bentar. Sekarang tinggal sama Afriol. Di Bandung ada Neng yang orangnya cantik nih, si Neng. Siang malam di Lampung Selatan. Oh, di Lampung. Ada kali ya? kan kena prank nggak? April, Mop, Tuhan, Si Abang Saiful ini anjir, ada aja omongan aja. Ini nih, dapat tenaga lagi 3 bulan nemenin dia sekarang enggak, Kakak. Ijo, oh. ijo, ijo, Enggak, kosong, kosong. Oh, enggak, enggak, enggak, dapat Q, nyambung kali 30, 300M, 400M. Nah, lah, 400M, guys. 480M ngayal lah <coughs> ijo. Dapet 2B tuh? Enggak, 480 doang Akun kan bednya nah, 2, ya. bednya 2M doang Nyambung, Q doang Kan bednya 2 Pagi sore gimana? Gitu. Lampung, Sarangat Di sore Jakarta ada, Bandung ada Naga doang itu Apa Bang Ari? Satu naga doang Satu naga ijo Q nyambung oh. Kalo 2, 2B itu. Apa, nah, iya, yeah, bro, baca pantun gua nih. Apa ya, udah santai dulu. apa? oh, oh, oh, nama oh, oh, bayangkan guys bacaannya oh, tak mana, -mana Mending kalau bacanya oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Nyanyi aja beda, nak na, nyanyi aja nada kemana, lirik kemana <tuk> <tuk> Kalau solat itu kan yang penting ininya, bacanya betul ah, Iya tapi kan Lalu tau lah betul. kipau Sekarang live di Mangga dia katanya, oh di Mangga yang, yang, kemarin, yang kemarin masih di Kiti siapa sih? Ini siapa? Ini Sorry, man, yang mesti dikitik kemarin siapa Mi? Lampung ada Suman tah katanya Sumanto bah nah, yang makan dagingnya, Sungguh aneh, sungguh ajaib Ada kuda beranak ikan melamarmu Hukumnya wajib, bakal utama untuk masa depan Anjrot Dia juga mungkin Kitty berhenti. Wah. Kalau di mangga selesai sih, suka Mam. suka mamam olah. <laughs> iya, makan orang. <coughs> Ini udah berapa lama sih? Kayaknya 1 <tuh> jam. Ya udah, off aja deh. Off aja sambil Biar ada jeda dulu nanti biar bisa langsung main Mobile Legends Oke okay guys, makasih guys yang udah nemenin, yang di Discord semuanya Makasih yang udah tapping-tapping, aku pamit undur diri dulu See you di Mobile Legends, bye-bye